Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh e, Baiklah kita bahas ya Untuk skenario B ini Jadi nanti kalau ada yang Mau langsung nyanggah tak apa-apa e, Unmute atau klik di kolom chat ya. Nah jadi Untuk kasus ini Kita dapat identitas pasien Roy ya Namanya laki-laki 18 tahun Nah, dibawa orang tuanya ke poli umum, rumah sakit. Jadi ini berarti kalau poli umum kemungkinan ini kasus non emergensi ya. Nah, non emergensi Jadi rawat jalan lah, anggap. Nah, ini 18 tahun sebenarnya klasifikasi yang eh, rancu. Apakah ini mau jadi kasus anak atau penyakit dalam. Nah, tapi kalau kita mengacu ke batas WHO, itu 19 tahun. Tapi kalau untuk kriteria tensi, nanti itu cuma batas 17 tahun. Jadi, ini untuk pengantar mengenai identitas pasien. Nah, di situ kontroversinya. Nah, kalau di anamnesis, ini pertama, kakak pindahin ini. Keluhan utamanya jadi BAK, ya urin urin berwarna merah, karena uh, fokus kita nih di blok sekarang kan tentang nefro kan, nifro uro nah, nefro urologi, jadi walaupun kalimat dari wordnya itu dibuat di kalimat kedua untuk BAK jadi uh, memang ada yang pertamanya tuh sembab ya. nah, jadi kalau sembab ini belum khas belum pasti langsung naik uro. karena e, sebab ini bisa selain dari ginjal. jadi-nya itu sebab oleh faktor dari jantung yang lebih sering, ya jantung nah, itu e, Dede-nya lagi itu bisa dari hepar atau dari faktor gizi. Nah, sebab hati-hati sebab itu beda dengan bengkak ya. jadi jangan terkecoh kalau bengkak itu inflamasi jadi radang nah itu keywordnya nah kalau sembab sembab ini artinya sesuatu yang kalau ditekan tuh lambat kembali tuh turgor kulit ya, atau jadi kayak istilahnya mirip-mirip kayak adonan kue atau pempek Ketika ditekan, itu dia uh, lubang yang terbentuk oleh tekanan itu lambat kembali. Nah, jadi sebab itu khas untuk istilah edema. Nah, inilah faktor-faktor yang harus kita singkirkan di anamnesis atau wawancara tanya jawab keluhan pasir selanjutnya. Nah ini deskripsi, deskripsi dari edemanya sudah bagus nih dari dari anamnesis kasus ini dikasih tahu lokasi kelopak mata onset tujuh hari yang lalu lalu progresivitas nih progresivitas dari awalnya itu muncul di sekitar kelopak mata terutama terutama nih kalimat yang memperberat ya okay. nah dan Uh, kalau berkurang berkurangnya di siang hari reliever apa yang harus kita critical thinking analisis di kalimat slide ini kok di siang dia bisa turun mana apakah faktor karena siang ini panas kan? identik dengan panas jadi ekskresinya meningkat nah itu yang harus muncul di pertanyaan di pikiran kita dalam tutorial ini harus bisa terbahas apa hubungan ekskresi sama edemanya nah, ternyata di dijabarin nih oleh orang tua pasien dari anamnesis tuh dua minggu sebelum timbul sempat artinya ini riwayat perjalanan penyakit RPP ada nyeri tenggorok dan demam nah ini berarti kita bisa menduga ada suatu proses infeksi Nah kalau di tenggorokan ini identiknya infeksi saluran pernapasan akut, ispa. Ya. Nah memang banyak nih kalau di era pandemi berpikirnya cenderung covid ya untuk saat ini batuk pilek nah, demam ya. Tapi <tuh>. tenggorokan ini banyak sih kalau kalian dulu belajar kan bakteri Ya, ataukah virus ya. nah, itu belum tahu demam uh, akibatnya kan nah tapi dia tidak berobat ke dokter tidak berobat ke dokter namun diberi obat penurun panas kemungkinan sih biasanya antipiretik ya. Nah, antipiretik ini golongan misalnya parastamol gitu. oleh orang tuanya obat warung lah Over the counter (OTC) Over the counter, jadi boleh dibeli tanpa resep dokter. Nah katanya demam dan nyeri tenggorokan berkurang. Nah artinya ini bersifat istilahnya simptomatik. Jadi gejala hilang. Nah simptom, ya. simptomatik. Nah tapi yang penyebab infeksi ini siapa nih kausatifnya? Nah kausa penyebabnya? Ini di kasus masih tanda tanya. Masih tanda tanya. Yeah? Yeah. Nah, jadi kalau istilahnya penyebabnya belum tuntas, ini artinya nih masih ada sisa. Nah, apa yang terjadi kalau ada sisa etiologi infeksi, misalnya bakteri, ke keluhan yang ada edema tadi, sama? si BAK merahnya nah ternyata kalau digali lagi untuk RPD riwayat penyakit dahulu dia ngomong gejala penyakit baru pertama kali artinya ini kalau baru kita bi bisa uh, suspeknya akut kasus ini nah kalau lawannya akut apa tuh kronis kan nah kalau kronis ini bisa disingkirkan contohnya apa DD yang bisa edema saat kronis itu CKD, kronik kidney disease, kronik heart failure atau congestive heart failure ya, biasanya itu kasus yang lama. Nah atau mungkin sirosis, sirosis kronis ya, hepatitis kronis. Nah itu bisa kita uh, DD disingkirkan diagnosis bandingnya. Ini tujuan kita perlu nanya Rp RPD riwayat penyakit dahulu di kasus ya. selanjutnya kalau riwayat penyakit keluarga apa korelasi klinisnya ditanyakan di kasus ini jadi kalau ginjal ternyata ada nih kalau keluarganya hubungannya ke genetik apa kasus-kasus ginjal yang terkait dengan genetik biasanya tuh kista ginjal itu secara autosomal dominan ya Nah, itu yang harus muncul di DD saat kalian misalnya osoka ya. Nah, itu dijabarin ya sama dosen penguji. Nah, contohnya kayak itu atau dominan atau misalnya wilms tumor ya. Nah, karena kasus-kasus tumor tumor ginjal ya, itu biasanya menurun ya di TR. Nah, jadi kalau kita bisa singkirkan dari aspek genetik ini, selanjutnya anamnesis lengkap dan boleh kita lanjut ke PEMFIS, pemeriksaan fisik. Ya. Kalau keadaan umum komposmentis, ya ada masalah sih normal E4, f 6 V5 biasanya itu kan. Tampak sakit sedang, sakit sedang berarti ya tidak normal ya biasanya tuh eh, murung kayak itu kan istilahnya tuh penang Nyeri ya, ya. tapi e, dari antropometri ini kita pakainya indeks massa tubuh, ya, IMT. Jadi kan rumus IMT masanya dibagi sama kuadrat, si tinggi, 1,6 koma enam meter, ya. tapi jangan pakai senti satuannya. Dapat hasil dua puluh overweight, nah, tapi kalau mengacu ke... Definisi WHO, WHO kan ngomong pasiennya masih anak nih. Jadi kalau pasien ini masih anak, kemungkinan itu kita harus pakai grafik eh, CDC, Center of Disease Control and Prevention dari Amerika. Jadi kita perlu aduin plotting ini. Ya. Nah, plotting ini bisa didownload di kalau mau cepat tuh software Primaku. Ya. Dari IDAI (ingkatan Dokter Anak Indonesia), nanti input kayak bikin biodata tuh kalian ya, biodata pasiennya berapa berat badan, berapa tinggi badan. Nah, jadi nanti langsung dia bisa interpretasi, misalnya normal, menurut usia, ya. Nah, bahkan dia bisa sampai ke peningkatan datanya kalau kalian punya KMS, kartu menuju sehat, misalnya. Ini biasanya nanti edukasi di Posyandu ya, stase ikatan kesehatan masyarakat. Nah, tapi untuk tinggi badan ini termasuk kategori pendek di kasus ya, karena plottingnya di bawah yang garis kurva normalnya. Ya. Nah, ini sebenarnya tuh nanti kalian belajar di biostatistik lebih detail ada yang namanya persentil, SD, ya, sama z-score. Ya. Sekarang sih gue dulu. Nah, kita pakainya kalau Kemenkes itu dari WHO. Ya. Ada juga sebenarnya klasifikasi nasional kalau untuk IMT. Jadi kalau tadi kan kasus itu 23,47 ya, rentang ini. nih Overweight dengan resiko. Nah, kalau untuk tanda vital, ini yang membuat rancu sih memang. Ternyata kalau dilihat dari konsensus IDAI, mereka cuma ngasih data tuh sampai 17 tahun ini. Jadi usia 18 tidak perlu ada persentil. Nah, berarti memang kalau untuk hipertensi di kasus ini tekanan darah anak harus ditetelok secara dewasa. Yelah pakai yang dari JNC istilahnya tuh, ya. Join National Committee for On Prevention Detection Evaluation and Treatment or High Pressure. Nah ini kasus ini 150 per 90 masuk ke state 1. Itu contohnya. Nah. Jadi kalau keadaan spesifik yang khas, ini keadaan palpebra edema. Palpebra kelopak mata dari kan? Nah, dari pemvis cocok nih. ya Cocok dengan anamnesis. Tapi kalau yang status lain ini masih normal ya. Nah, yang faringi per m ini berarti ini nunjukin ispanya eh, sudah sembuh memang. Sudah tidak manifest. Tapi kumannya belum tahu. Nah di abdomen dia ngomong belum ada shifting dullness. Nah shifting dullness ini biasanya juga ada nyingkirin DD DD edema dari hepar ya, ini bisa disingkirkan ya. Nah, karena biasanya kalau pasien kayak yang edema hepar ini contohnya di asites ya. Nah, itu shifting dalam se positif bahkan bisa undulasi ya yang parah ya. Nah, kalau pitting edema sama edema dorsum pedis ini untuk DD edema dan CHF dari jantung, ya, congestive heart failure. Nah, itu biasanya kalau keyword-keyword, tapi tidak menutup kemungkinan. Kalau pasien memang edema anasarca dia bisa ke seluruh tubuh edemanya. Nah, inilah fungsi. Jadi, kalau pemeriksaan fisik, kita harus head to toe, dari kepala sampai ujung jari kaki. Nah, kerangka konsep. Jadi, Pangkal awal masalah kasus pasien ini dari ispa. Aduh nyari tenggorokan dok anak saya, ya demam. Nah, ini pada awalnya ini tidak ada terapi antibiotiknya kan? Awalnya tidak ada. Nah itulah jadi proses ispa ini dia ada nih istilahnya kuman ya. Nah yang paling sering ini namanya streptococcus spesiesnya, ya. Nah, jadi si streptokokus, streptokokus ini anggaplah mirip kayak misalnya pengedar narkoba. Ya. Nah, awalnya sel hidung kita gitu tuh, ibaratnya kalau dalam pergaulan tuh anak yang baik-baik, gitu kan, uh, istilahnya kuliah rajin, tidak pernah minggat, gitu kan, membolos. Ya. Tapi tiba-tiba yang si streptokokus ini anak yang nakal tuh pengedar narkoba misalnya. akhirnya setelah bergaul hidung gitu tadi yang pasien-hidung pasien yang mengalami pilek tadi kan atau demam tadi nah terpengaruh lah dia. ikutlah istilahnya kayak nakal ya jadi seolah-olah sel epitel ini dia mengalami Bentuk yang sama dengan streptococcus, jadi dikira sama tentara tubuh kita. Uh, oh, ada bandit nih. Ayo kita serang. Nah, itulah istilahnya antibody mimicry. mirip-mirip ya. istilahnya dengan autoimun, tapi biasanya autoimun itu tidak terlalu. Autoimun itu yang lebih sering tuh kayak lupus, kayak itu kan? nah, di kasus ini bisa disingkirin, Tidak ada Bangladesh. Ya. Nah, setelah mereka... Penjahat-penjahat nih numpuk nih di sel ginjal, jadi dardur dardur ya atau perang ibaratnya itu kan inflamasi ini kita tahulah, banyak ada istilah pirogen, nih ya, membuat dia istilahnya demam kasus ini kan dia radang nah, nah, lokasinya secara khusus ternyata dia ngalir walaupun dari pangkal awalnya itu di hidung dia mengalir melalui pembuluh darah secara hematogen sampailah dia ke glomerulus lewat darah kan karena di glomerulus inilah pertemuan antara arterial aferen yang masuk dan yang keluar nantinya kan baru setelah itu filtrasi penyaringan penyaringan dari e, darah kotor itu terganggu jadi kayak kemarin kakak minggu lalu jelasin ya Analoginya itu kayak saringan kelapa untuk nyaring santan. nih. Kalau saringannya itu bagus, ketika dia masuk, misalnya ini ampas, ini ya, dia mantul nih. bisa dia tembus, kan? Tapi ketika istilahnya dia bocor, nah ada celah kayak ini, jadi kakak terbuka kayak ini, nah, dia jadi bisa masuk ke bawah. Nah, inilah analogi pena ini adalah protein dan juga si darah yang menyebabkan hematuri tadi. Kalau untuk RBC yang lolos, timbul hematuri, inilah jadi kencingnya BAK, BAK merah. ya Aduh dok, kayak darah, kayak cucian daging, kencing anak saya. Nah, kalau dia kayak istilahnya itu, berbusa eh berbusa tapi dianggap enggak terlalu enggak terlalu ini apa istilahnya enggak terlalu merah jadi kayak berbusa dok kayak uh, lebih keruh nah itu ada gumpalan pro protein yang bikin keruh air seninya timbulah kondisi hipo-hipo artinya turun albumin ini salah satu jenis protein yang mengatur perpindahan permeabilitas vaskuler jadi kayak misalnya zat-zat molekul tuh darah atau cairan interstisial mau keluar masuk di pembuluh darah nah ini album ini yang mengatur nah, itu yang menjadi keluhan utama pada pasien tadi ya, jadi dari BAK sama sebabnya nah timbulah yang kondisi eh edema sembab tadi kan kalau di word sebab tadi tidak sama dengan bengkak ya Nah karena airnya terlalu banyak numpuk tentulah berat badan pasien berlebih dari IMT tadi kan 20-an 20 lebih tadi nah ini tapi memang belum lengkap tapi bisa kita duga hipotesis kan dari gangguan filtrasi tadi ini ada yang namanya erythropoietin. ini molekul pengatur TD ya, yang pengat pengatur tekanan darah dari yang yang dihasilkan oleh si ginjal. Ya. Nah kalau dia radang jelas dia jadi terganggu timbullah tekanan darahnya naik hipertensi. Ya. Nah hipertensi sih sebenarnya kalau dia darahnya terlalu banyak keluar, terbuang yang kayak Jebol tadi nih kakak contohin tadi. Nah jadi yang darah di dalam tubuh itu jelas menurun. Itu kondisi kalau kardiofaskularnya preload, preloadnya turun ya. Nah jadi preload yang turun itu kondisinya nanti dia bisa ke respon vasokonstriksi sebenarnya. Nah vasokonstriksi menyempitlah si pembuluh darah tuh. Ayo ayo cepat pompa, cepat pompa biar tetap cukup nih tubuh kita ya. Jadilah pasien ini perlu dikasih terapi hipertensi. Kalau misalnya kalian eh, sidang saat Osoka harus disebutin ini. Ya. Biasanya tekanan eh, pakai Captopril ACE eh, kayak itu. Nah, kalau edamanya tadi untuk obat kita kasih simptomatiknya diuretik untuk mengurangi cairannya. Suportifnya Terapi gizi berarti kalau protein banyak keluar, artinya kita harus ganti protein itu. Jadi diet tinggi pro protein. Ya. Nah itu biasanya yang menjadi pembedaan nefritik ini ada tempat untuk antibiotik. Kok dikasih antibiotik misalnya erythromycin atau amoxicillin karena ada riwayat siin infeksi jadi dia sebagai terapi kausatif nah, bukan cuman sekadar gejala kalau yang si diuretik hipertensi ini masih belum sampai akarnya inilah yang harus diberikan antibiotik biar tidak berulang pasiennya gejalanya nah ini kalau kakak jadi kasih hipotesis dia nefritik on nefrotik nefritiknya itu karena huruf i ada hipertensi sama hematuri nefrotiknya o karena ada proteinuria ya edemanya tadi tapi memang perlu penunjang biasanya nih kemungkinan kalian besok dikasih hasil urinalisis atau asto anti -streptolisin titer jadi suatu marker penanda bahwa Memang streptokokus sudah pernah menginfeksi pasien ini, tepatnya saat riwayat adanya batuk pilek sama demam tadi. Jadi kalau untuk lulus osokah dengan skenario yang setipe dengan mata sembab ini, kalian harus ulangi lagi hafalan bahwa konsep dasar ginjal yang normal itu histologinya dari glomerulus, ya. Lanjut sebagai tempat penyaring baru, setelah itu ke tubulus-tubulus. Ya. Nah, di sini nah, kalau RBC bocor dan dia melewati bentuk-bentuk tabung, kayak ini jadilah tabung kan nama lainnya silinder tuh silinder uria. Nah, inilah yang membedakan dengan kalau misalnya urinalisis ketemu RBC big contact yang normal, kalau yang normal bentuk normal beconve RBC tadi kemungkinan setelah infeksinya itu lewat dari tubulus bisa ISK bawah ya atau misalnya struktur uretra tapi kalau dia atas nefron yang terkena pasti dia bentuk RBC-nya menjadi tabung atau silinder ria nah itu yang menjadi salah satu dede kalau besok dikasih laboratorium Hematurinya Dede, hematuri. Nah, sama harus di review lagi konsep permeabilitas, kayak mana e, suatu cairan atau molekul lain bisa keluar masuk pembuluh darah, sehingga ini korelasinya sama si edema. Eh, ya, contohnya inflamasi tadi. Nah, jadilah dia sembab. Eh, ini konsep ke edema, jadi. Oke, mana cerita edema itu bisa terjadi dari slide ini harus bisa kita bayangkan. Oh, berarti RR tadi lewatin celah-celah endotel nih. Nah, jadilah dari pembuluh darah itu pindah deh lokasi alirannya. Nah, inilah yang mengatur pembuluh darah ini ada si tekanan onkotik yang diatur sama albumin. Nah, inilah albumin protein yang banyak hilang pada kasus pasien ini. ya. Memang kalau untuk mudah ngafal dari mnemonik ini, ya. jadi simpelnya memang kita harus tahu bahwa nefrotik O dari protein nuria, itu hipertensi. Tapi kan karena selama ini, kalau belajar kuliah atau ini biasanya kan kayak dipisah-pisah atau di di kayaknya tidak mungkin bersatu nih nefritik sama nefrotik kalau ada kalau ada apa kayak slide contoh uh, komik kanan kiri kayak ini nah ternyata tapi dari jurnal memang sudah bisa didiagnosis bahwa sindrom nefrotik kalau ketemu sama sindrom nefritik itu memang di dianggap sebagai diagnosis yang sah ya nah yang penting paham teori edema itu terbentuknya biasanya kalau di soal uji kompetensi nah ini ada retensi natrium ini related to nefritik syndrome khas untuk sindrom nefritik tapi kalau untuk yang onkotik ini patofisiologi untuk sindrom ne nefrotik nah itu sih jadi tipsnya kalau untuk misalnya dapat kasus yang sama dengan dengan soal kayak ini ini kan campuran nih sebenarnya memang kasus yang menjebak nah kalau yang nefritik murni itu tadi jadinya kayak ini yang sebelah kiri nih Ya. Yang khasnya hipertensi, HTN, darah tinggi. Nah, cola color urine. Nah, urin seperti Coca cola, samu oliguria. Jadi lebih sedikit nih air yang dikemihkan. Biasanya IgA nefropati ini imunoglobulin A ya, yang menjadi penyebabnya atau burger disease. Jadi ingatin orang kayak kakek bawa burger pakai kalung IGA. Ini salah satu contoh trik menghafal untuk blok ginjal ini. Nah, kalau nefrotik yang khasnya memang hipoalbuminenya, hiperlipid lemaknya karena lemak ini kan salah satu komponen penyusun jaringan sel maupun yang harus di difiltrasi ya di glomerulus kalau dia bocor jadi keluar nah kurang lebih penjelasan tentang kasus ini memang dengan skenario yang belum ada laboratorium cuman bisa sampai situ ya nah, nanti kakak abis isa kakak kirim lagi ya link zoomnya ya, untuk bahas masing-masing analisis masalah atau yang misalnya masih kurang jelas ya oke kak nanti akan meeting so sementara ya oke okay.